Dan kita lanjutkan ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian tekan lama pada jaringan datanya ini. Kemudian di sini kita langsung diarahkan pada dua pilihan kartu SIM card. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin settingan untuk APN-nya. Nah, selanjutnya pada bagian bawah ini disitu ada bacaan nama titik akses atau APN dan silakan kalian tekan Oke, jadi seperti ini ya, settingan yang khusus kali ini, uh, ini sebelumnya sudah dicoba terapkan serta sudah di update dan berhasil ya, jaringannya sangat stabil banget ya cuy, jadi buat kalian silahkan perhatikan baik-baik caranya ini dan jangan sampai ada langkah yang terlewatkan ya, oke kita lanjutkan, pada bagian nama ini silahkan sesuaikan aja seperti ini, yaitu telkomsel update, untuk di bagian nama silahkan kalian sesuaikan aja seperti itu Oke teman-teman lalu kemudian jika sudah kita ambil lagi ya Sekarang kita bergeser ke bagian hp nya Nah di sini kalian wajib ya untuk samakan dan jangan sampai salah ketik Oke silahkan kalian isikan dengan internet.eplus.de Seperti ini ya Untuk di bagian hp nya silahkan kalian samakan aja seperti ini dan jika sudah silakan kalian pilih OK. Selanjutnya kalian pilih pada bagian proxy -nya. Di sini kalian kosongin aja ya. Dan di bagian port-nya kalian kosongin juga ya. Kemudian pada bagian nama pengguna silakan kalian isikan dengan plus Untuk nama penggunanya kalian samakan aja seperti ini ya. plus kalian isi dengan huruf kecil semua ya teman-teman. Dan jika sudah lalu kemudian kita pilih OK. Oke. Selanjutnya kita bergeser pada pilihan kata sandinya Silahkan kalian isikan dengan GPRS seperti itu ya Untuk di bagian kata sandinya Kalian samakan aja seperti ini GPRS Dan pada bagian servernya Sahabat Telkomsel semua di sini lagi-lagi kalian wajib banget ya Untuk sahabat samakan Yaitu 212.23.97.2 teman-teman untuk di bagian servernya. Silakan kalian samakan seperti ini dan dijamin nantinya pada koneksi jaringan kalian kembali lancar dan stabil banget ya. Karena ini merupakan apa yang terbaru yang sudah update teman-teman. Seperti itu. Jika sudah sama, silakan kalian pilih oke. Okay. Selanjutnya kita bergeser pada bilan MMS-nya. <tuh> nah pada bagian mmsc nya di sini teman-teman wajib banget buat samakan ya yaitu http titik dua garis miring mms untuk di bagian mmsc nya kalian samakan seperti ini lalu pada bagian proxy mms di sini lagi-lagi wajib banget ya untuk kalian samakan angkanya yaitu 38.94.109.12 untuk di bagian produksi MMS nya silakan kalian samakan seperti berikut ini dan sedikit info ini khusus bagian TKP atau wilayah ataupun di hp kalian yang sudah lemot banget dan naik turun gak stabil ya jaringannya dan gak usah pakai lama langsung diganti dengan yang baru di update seperti ini namun perlu diingat bahwa tidak semua wilayah TKP itu sama waktunya ya. Jadi seperti apa sih di TKP kalian itu sendiri tinggal sahabat Telkomsel sesuaikan aja. Dan kemudian untuk di bagian port MMS ini silahkan kalian isikan dengan 80 ya sahabat Telkomsel. Hanya terdapat dua angka saja yaitu 80 untuk mempercepat koneksi jaringan Telkomsel kalian cuy. Jadi wajib buat kalian samakan seperti ini ya Oke lalu kemudian jika sudah selanjutnya kita bergeser pada bagian MCC nya ya Nah pada bagian MCC nya kalian berikan aja seperti ini Gak usah kalian otak atik Nah selanjutnya kita bergeser pada bagian MNC nya Nah pada eh, bagian ini terkadang lebih rentan banget ya Terkadang ada beberapa perbedaan, ada yang sama, ada pula yang tidak Jadi meskipun gak sama dengan HP kalian teman-teman Jangan sampai kalian rubah ya Karena kebanyakan datanya setelah kita rubah itu ada yang gak muncul gitu Atau kembali ke apa yang pertama cuy Kalau misalkan kalian rubah Jadi yang pada intinya jangan diotak atik ya teman-teman Kalian biarkan aja seperti ini Dan kemudian pada bagian jenis autentikasinya Kalian pilih aja yang paling bawah ini yaitu pop atau cap kalian samakan seperti ini ya teman-teman lalu selanjutnya untuk bagian jenis APN di sini saya pilih tiga sistem yaitu yang pertama ada default lalu kemudian ada MMS dan berikutnya ada sapel jadi ada tiga menteri khusus yang wajib buat kalian samakan dan jika tampilannya berbeda di HP kalian tenang aja cuy nggak usah panik karena kalian masih bisa ketik secara manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya bisa kalian perhatikan di bagian layar ini, jadi silahkan tinggal kalian samakan aja. Dan jika sudah, kalian pilih oke okay. Lalu kemudian kita akan bergeser pada bagian protokol APN-nya. Kalian pilih pada bagian IPF4-nya ya, seperti ini teman-teman, untuk di bagian protokol APN-nya kemudian untuk bagian protokol roaming apn nya sama hukumnya ya wajib banget pilih di ipf4 nya seperti ini Oke langsung aja kita pilih selesai di pojok bagian kanan atas ini ya teman-teman lalu kemudian tinggal kita simpan Nah jadi apa yang khusus buat teman-teman sahabat setia dalam selo, untuk mempercepat koneksi internet kalian ini sudah berhasil kita update ya dan langsung aja cuy untuk kita hidupkan datanya dan kita akan melihat seperti apa sih grafik statistik yang dimiliki oleh APN Telkomsel tercepat dan paling stabil ini cuy oke dan kita akan tunggu hasilnya di sini langsung aja kita mulai pengujiannya ya teman-teman oke di sini bisa kalian lihat dan bayangkan ya untuk hasilnya telah nampak di sini. Jadi eh, di sini pada bagian pingnya berada di angka 47 ms ya. Dan wow ini sangat mantap sekali ya. Dan kemudian pada bagian unduh di sini berada di angka 24,9 Mbps. Mantap banget ya teman-teman. Ini sangat cocok banget tentunya buat kalian sahabat yang dirasa sinyalnya itu naik turun, lemot atau enggak stabil. Dan langsung aja lah ya, nggak usah pakai lama. Sedengan RPN Telkomsel terbaru ini bisa kalian langsung coba aja. Selanjutnya bisa kalian lihat sendiri pada bagian unggah di sini berada di angka 6,8 Mbps dan pingnya masih sama ya, berada di angka 47 ms. Mantap sekali ya.